Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Healthy Lifestyle atau MHealth Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara tentang uh, protokol program MLS. Sebelum kita menjalani program MLS, tentunya kita harus awali dengan niat ingat. A'malu segala sesuatu tergantung kepada niatnya dan niat kita selain juga ibadah kepada Allah tentunya niat kita untuk mendapatkan kesehatan kembali karena kita tahu tubuh kita adalah pinjaman tubuh kita adalah amanah maka kita ingin mengembalikan amanah dan pinjaman ini agar menjadi sehat kembali dengan kita berdoa kepada yang Maha kuasa dengan niatan kuat tadi harapannya Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kita dalam menjalani prosesnya. Dan ketika niat sudah diperoleh, mohon kepada Yang Maha Kuasa, tentunya ada kesungguhan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Setelah niat sudah dilakukan dengan baik, niatkan untuk yang Maha Kuasa dan dalam upaya untuk memperbaiki dan upaya untuk menyehatkan kembali tubuh kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan amunisi atau perbekalan yang lengkap dalam upaya untuk suksesnya program MLS. Untuk apa? Satu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi esensial kita. Kedua, untuk Mengantisipasi apabila di tubuh kita terjadi gejala-gejala Yang itu timbul Atau yang disebut kita biasanya healing crisis atau HC Nah, yang ketiga kita bicara melaksanakan protokol program MLS Dan bicara protokol MLS itu ada tiga fase Fase pertama fase pengobatan Kedua fase penyembuhan Ketiga adalah fase perawatan kesehatan nah fase yang pertama yaitu fase pengobatan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita disiplin detoksifikasi yaitu melakukan al-fasdu dan al -hubnah. ini dilakukan selama 4 kali pertemuan yaitu berbarengan dilakukannya dalam upaya untuk detoksifikasi tubuh kita baik yang ada di pembuluh darah kita atau juga di usus besar kita Agar kedua-duanya bersih. Sehingga tubuh kita menjadi sehat kembali. Kenapa? Karena racun di tubuh kita sudah keluar dari tubuh kita. Yang kedua itu adalah bagaimana kita puasa intermittent fasting. IF. IF-nya 16 per 8. Apa tujuan dari IF ini? Salah satunya juga membantu detoxifikasi level sel. Yang kedua, bagaimana tubuh kita diistirahatkan pencernaannya sehingga pada suatu ketika tubuh kita bisa mengakses lemak dari tubuh kita sehingga kita bisa menjadi ketosis selanjutnya untuk menjaga ketosis ini yang perlu kita lakukan adalah mengkonsumsi full hewani selain juga menjaga ketosisnya juga memenuhi kebutuhan nutrisi esensialnya lalu kemudian selanjutnya kita cek setiap saat setiap minggu dalam pertemuannya Yaitu bagaimana GDP Gula darah puasa kita di bawah 80 mg per desiliter targetnya Ketonnya adalah Di atas 0,5 mmol per liter Atau GKI nya adalah Di bawah 9 Kalau ini dilakukan dengan baik dan optimal Maka kita naik fase Fase kedua yaitu fase penyembuhan Di sini juga kita melakukan disiplin detoksifikasi Yaitu al dan Ahukna Selama 8 kali pertemuan Kalau fase pertama satu bulan Ini adalah dua bulan, 8 kali pertemuan Jadi dari program MILS ini Ada sekitar waktunya tiga bulan Semuanya 12 kali pertemuan Sama juga Puasa kita intermittent fasting Cuman kalau yang tadi 16 per 8 Sekarang kita naikkan 18 per 6 Jadi kita puasanya ditingkatkan, tetapi juga full hewani makanannya, plus juga ada tambahan, yaitu sayuran. Ingat, sayuran itu juga yang rendah karbonnya dari daun, batang, dan bunga. Terus juga sama, setiap pekannya kita koreksi juga dan evaluasi berapa gula darah puasa kita. Di bawah 80. Miligram per desel liter atau tidak? Dan ketonnya berapa? Di atas 0,5 milimol per liter enggak? Atau GKI-nya itu sekitar di bawah 9 enggak? Jadi setelah fase pengobatan, fase penyembuhan, selamat 12 kali pertemuan. Yang ketiga adalah fase perawatan kesehatan. Ini pun melakukan disiplin detoksifikasi Bedanya ini dilakukan satu bulan satu kali, baik alfasdunya maupun alhuknanya. Dalam upaya apa? Dalam upaya menjaga agar racun-racun yang masuk di dalam tubuh kita bisa optimal dikeluarkan. Karena di era modern sangat tidak bisa kita terhindar dari toksin. Karena di era modern hampir sama dengan toksisitas. Global, racun ada di mana-mana. Terus selanjutnya adalah ketika kita berpuasanya, IF-nya intermittent fasting-nya yaitu 20 per 4. Artinya 20 jam puasanya, 4 jam adalah jam makannya. Dan dalam pola makannya yaitu hewani ditambah sayuran, ditambah uh, buah-buahan yang yang lebih minim lagi karbohidratnya. Tapi yang pasti juga kita cek apakah dalam pertemuan satu bulan sekali itu GDP kita masih di bawah 80 enggak? Keton kita di atas 0,5 tidak? Atau GKI-nya masih di bawah 9 atau tidak? Nah, kira-kira itulah fase-fase dalam protokol kesehatan. Tapi yang perlu kita garis bawahi ada catatan. Yang kita harus board, yang kita tebalkan Pertama, tujuan naik dari fase uh, itu adalah adaptasi puasa Makanya uh, tujuannya ketika dari fase pengobatan ke fase penyembuhan Ketika dibolehkan maka saya itu bukan tujuannya Tujuannya adalah adaptasi dari puasa kita Makin relax tidak? Atau tambah stres? Artinya... Uh, nutrisi dari sayuran... Dan juga mungkin karena fase uh, pemeliharaan... Ataupun perawatan itu... Diizinkan yang namanya sayur dan buah. Sekali lagi... Diizinkan. Tetap yang diutamakan adalah... Full hewani. Atau protein hewani yang kita utamakan. Artinya sayur dan buah diizinkan. Artinya diizinkan itu boleh masuk, boleh tidak. Tidak masalah kalaupun tidak ada. Makanya puasa karena adaptasi puasa semakin dari fase pengobatan itu 18/6, kemudian fase penyembuhan itu adalah 18/6 ya. Satu awal itu fase fase pengobatan itu 16/8. Itunya fase penyembuhan eh, 18/6. Kalau pembiaran kesehatan ataupun perawatan kesehatan itu adalah 20 per 4. Artinya 20 jam puasa dan 4 jam makan. Selanjutnya catatan yang kedua adalah bahwa adaptasi sistem stres. Ini ditandai dengan angka kuantitatif. Yang tadi GDP-nya berapa? Apakah di bawah 80 atau tidak? Ketonnya di atas 0,5 mmol per liter tidak? Atau GKI-nya di atas atau di bawah e, 9 tidak? Kalau itunya tercapai, berarti tubuh kita tidak stres. Tubuh kita rileks dikasih stres yang baru dengan puasa yang lebih panjang. Maka, kalau seperti tidak tercapai angka-angka tersebut, maka perlu kembali ke fase penyembuhan atau fase pengobatan. Sehingga angka 80 di bawah 80 GDP-nya itu, miligram per desiliter itu tercapai. Atau ketonnya di atas 0,5 Mmol per liter dapat dicapai. Atau juga GKI-nya di bawah 9 tercapai. Ini berarti tubuh kita rileks kalau tercapai 80 Mg per desiliter atau ketonnya di atas 0,5 atau GKI-nya di bawah 9. Tubuh kita relax... Menerima stres secara fisik Apa saja sih stres fisik itu Bisa juga yang namanya puasa Juga bisa namanya olahraga Dan tes, tes, apa, stres dari psikologis adalah pikiran Overthinking tidak Sehingga itu berakibat terhadap Naiknya gula darah Menurunnya keton Dan bisa membesarnya juga Kadar dari GKI kita juga ini bisa ditandai apakah tubuh kita rileks atau kita stres ditandai. Pertama juga selain tadi angka-angka kontaktif yaitu makan makin enak tidak. Makin banyak atau tidak. Kedua, BAB kita makin lancar atau tidak. BAK kita makin lancar atau tidak. Atau normal tidak. Ya artinya kalau seperti BAB ya tiap hari kita BAB minimal sekali. Kalau seperti BAK ya kita BAK seperti biasa malam hari ya tidak. Artinya itu normal Kalau BAB-nya bermasalah BAK-nya juga bermasalah ketika malam terus kencing Atau BAB-nya nggak BAB-BAB selama mungkin minimal di atas 3 hari Ya itu bermasalah buat tubuh kita gitu. Yang terpenting juga apakah tidur kita nyenyak Atau berkualitas tidak Kalau itu tidak terjadi Dan itu terjadi Kalau tidak terjadi berarti tubuh kita stres tapi kalau terjadi bahwa tubuh kita rileks menerima stres baik dari fisik maupun dari psikologis. Artinya tubuh bisa beradaptasi dengan kondisi yang diberikan stres fisik dan psikologis tadi. Setelah eh, program MLS itu selesai, setelah tiga eh, bulan atau... 12 kali pertemuan, maka kita cek parameter, 7 parameter metabolik kita. Apakah 7 parameter metabolik kita itu sesuai tidak? Tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, berarti kita harus mengulangi kembali. Apakah dari fase pengobatan, apakah dari fase penyembuhan. Artinya tubuh kita belum bagus. Normalnya rata-rata peserta program... ...itu akan mencapai tujuh parameter metabolik. Sehingga tubuhnya menjadi sehat. Sehingga tubuhnya bisa meregenerasi sel. Sehingga tubuhnya bisa recovery. Sehingga tubuhnya bisa melakukan penyembuhan diri atau self-healing. Karena ingat, syarat tubuh bisa self-healing, penyembuhan diri... ...itu adalah metabolisme tubuhnya sehat. Nah, ketika sudah, sudah uh, dicek dan hasilnya bagus maka kami dari klinik desa akan menyerahkan apakah mau dilanjutkan ataukah mau dihentikan tetapi kita biasanya merekomendasikan lanjutkan agar tubuh kita, kondisi tubuh kita, lingkungan tubuh kita tetap sehat dan tetap dalam dalam lingkungan yang menyembuhkan lingkungan yang terapetik sehingga tubuh kita menjadi bed host Of For diseases Artinya kita jadi lahan Atau jadi tuan rumah yang buruk Bagi bibit penyakit Atau lahan yang tidak subur Bagi bibit penyakit Sehingga mereka tidak berkembang Dan tidak, tidak bertumbuh di tubuh kita Jadi kita juga paham Bahwa tanggung jawab terhadap tubuh kita Adalah tanggung jawab kita masing-masing Sehingga kita serahkan Pilihannya ...kepada masing-masing... peserta program... ...kita... ...targetnya... ...bagaimana mengembalikan... ...parameter... ...metabolic conditioning kita... ...kira-kira... ...seperti itu... ...kalau materi ini... ...bermanfaat... ...saya persilahkan untuk... ...subscribe yang belum... Dan pencet loncengnya, serta komen. Ingat, stay relevan stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.